Eight of Cup ataupun delapan piala. Untuk sedek yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bakal kaya dan hartanya semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang giat, yang bulat dan tidak mau menyerah untuk mencari income, mencari peluang usaha, yang dimana di sini membuat seorang Virgo mendapatkan kesuksesan yang dimana juga mampu meningkatkan keuangan serta di disini berpotensi akan tambah kaya raya di bulan Desember tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Virgo akan banyak mendapatkan job pekerjaan di bulan Desember yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cup. Secara umum Queen of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Virgo, seseorang yang berada di sekitar Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang gigih, yang ulet, yang tidak mau menyerah untuk mencari peluang usaha, yang dimana di sini untuk mendapatkan. Keuangan kehidupan lebih bagus lagi, sehingga di bulan Desember tahun 2021, seorang Virgo mampu mendapatkan kesuksesan keberhasilan, yang dimana dengan membuka sebuah usaha yang mampu meningkatkan keuangan. Dan di sini, seorang Virgo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, tawaran job dari orang-orang sekitar, yang mampu membuat seorang Virgo semakin kaya dan hartanya akan semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: The Tower. Secara umumnya The Tower itu diartikan perubahan yang mendadak, siklus yang mendadak, dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan merasakan perubahan dan siklus yang berputar. Perubahan yang mendadak di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini seorang Virgo akan mendapatkan keuangan yang meningkat, hartanya akan semakin bertambah dan berpotensi menjadi tampak kaya raya di bulan Desember tahun 2021. Dikarenakan juga seorang Virgo akan mendapatkan banyak tawaran job dan tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar yang mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Nine of Swords ataupun 9 pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mau punya seseorang yang bersedia Libra yang dimana disini digambarkan seorang Libra akan bertambah kaya dan hartanya semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra selalu memikirkan, selalu melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan untuk mendapatkan keuangan kehidupan karir lebih bagus lagi Di bulan Desember tahun 2021 Seorang Libra mampu mewujudkan mimpinya Mampu mendapatkan keberhasilan kesuksesan di dalam kategori peningkatan karir Yang dimana sini akan bertambah positif kepada keuangan serta finansialnya sendiri Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan Apapun usaha, apapun pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh seorang Libra Akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya Dan mampu membuat keuangan semakin meningkat lagi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 Yang dimana seorang Libra selalu mempelajari dari orang-orang yang lebih pengalaman, yang mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini berkat doa dari seorang orang tua, apapun usaha, apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Libra akan menghasilkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri, serta mendapatkan perubahan hidup yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan. Perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Libra di bulan Desember tahun 2021, yang dimana sini dikarenakan keuangan finansial jauh lebih meningkat, apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Libra akan menghasilkan hasil yang maksimal, serta akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini seorang Libra akan dipantau oleh seseorang yang lebih pengalaman, dan didoakan oleh orang tua Libra sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah... Seven of Sword ataupun tujuh pedang. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang di mana di sini digambarkan seorang Leo bakal ke raya-raya dan hartanya semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Leo selalu menatap masa depan dan menggelintis serta melakukan hal terbaik di dalam kehidupan terutama di dalam karir dan pekerjaan yang akan mampu membuat kehidupan keuangan lebih bagus lagi dan di sini juga digambarkan seorang Leo akan dipercayakan mengerjakan satu pekerjaan dan dipercayakan menjadi seorang pimpinan di dalam kategori pekerjaan yang mampu membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan menjalankan buat pekerjaan sekaligus yang mampu membuat keuangan harta semakin banyak dan bakal kaya raya di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah Page Open Secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang selalu menatap masa depan mengerjakan hal yang terbaik di dalam kategori dan pekerjaan dan mendisiplinkan waktu untuk bekerja, yang dimana di sini akan mampu dampak positif kepada pekerjaannya, yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan seorang lewa akan dipercayakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, yang dimana juga di sini tidak tertutup kemungkinan akan dia akan menjadi sebuah pimpinan yang didukung, didoakan oleh keluarga, serta didoakan anak. Leo sendiri. Dan disini juga digambarkan seorang Leo akan menjalankan dua pekerjaan sekaligus, yang dimana sih mampu membuat keuangan, serta memberikan kebahagiaan kepada seorang anak dan kebahagiaan keluarga Leo sendiri. Dan jika kartu The Tower kita dengan zodiak yang ketiga di disini menggambarkan perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan Desember tahun 2021, yang dimana sini akan terjadi peningkatan keuangan, peningkatan karir, peningkatan kehidupan yang dimana juga di sini mampu memberikan kebahagiaan kepada keluarga, mampu memberikan kebahagiaan kepada seorang anak yang membuat seorang Leo semakin sukses, semakin bahagia, pintu rezeki semakin terbuka, dan semakin tambah kaya raya, dan hartanya akan juga semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah 7 of Cup ataupun 7 piala Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang dimana di sini digambarkan seorang cancer bakal kaya raya dan hartanya semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang cancer mempunyai banyak impian untuk diwujudkan di bulan Desember yang dimana di sini seorang cancer akan melakukan berbagai hal, berbagai macam berbagai cara untuk mewujudkannya. Dan di bulan Desember tahun 2021 seorang cancer melakukan perubahan di dalam kategori kerugian-pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini digambarkan juga seorang Cancer akan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, yang di mana di sini lebih bagus dan mendapatkan peningkatan keuangan. Serta di sini digambarkan seorang Cancer akan bertambah kaya dan hartanya semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang cancer akan berusaha mewujudkan mimpinya di bulan Desember tahun 2021 dengan suka bertukar pikiran kepada orang yang lebih berpengalaman, yang di mana di sini seorang cancer akan berhasil mewujudkan mimpinya dengan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, dengan mendisiplinkan waktu, dan di sini seorang cancer akan digambarkan menjalankan sebuah pekerjaan yang baru yang di mana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana di sini direkomendasikan oleh orang-orang terdekat serta didoakan oleh keluarga cancer sendiri dan jika kartu bertawar kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang cancer di bulan Desember tahun 2021 Dimana mana di sini di dalam kategori karir pekerjaan keuangan finansial yang jauh lebih meningkat yang selalu didoakan oleh orang tua didoakan oleh keluarga serta di diberikan masukan orang yang lebih pengalaman dari seorang cancer untuk melimitis karir dan menata karir lebih bagus lagi yang akan bertambah positif kepada peningkatan keuangan dan finansialnya dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah nine of one ataupun 9 tongkat untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio bakal kaya raya dan hartanya semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021 di sini digambarkan Seorang Scorpio berusaha melakukan pekerjaan dengan ide caranya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau bergantung kepada orang lain yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan, keuangan serta finansialnya juga. Di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dan pekerjaan tersebut secara bergantian datangnya yang di mana di sini mampu mendongkar keuangan, kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Knight of Cup, secara umumnya Knight of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dewasa serta, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar, Orang-orang terdekat yang dimana di sini dilakukan oleh seorang Scorpio sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain, semua pekerjaan ia lakukan dengan ide caranya sendiri yang dimana di sini akan mampu mendobat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini digambarkan hartanya akan semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021, dan jika kartu tertawa kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan. Perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Scorpio di bulan Desember tahun 2021, yang dimana disini seorang Scorpio akan mendapatkan peningkatan karir keuangan finansial, yang dimana juga ia dapatkan dari orang-orang sekitar orang, orang terdekat, yang akan mampu mendongkar keuangan kehidupan, dan mendapatkan perubahan hidup yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2021. Baik, di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang bakal kaya raya dan harta, semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo, yang kedua zodiak Libra, yang ketiga zodiak Leo, yang keempat zodiak Cancer, dan yang kelima adalah zodiak Scorpio. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima Zodiak yang bakal kaya-kaya raya, serta akan tanya semakin bertambah di bulan Desember tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.